cara membongkar ruler dan apa manfaatnya ruler ruler itu sama dengan gear depan motor biasa fungsinya sama bongkar dulu semua Ruler itu pengganti gear depan buat motor yang pakai rantai. Ini semakin ringan, rulernya sama dengan gear depan semakin kecil. Kalau semakin berat, ruler berarti gear depannya semakin besar. Kalau buat tanjakan biasanya, ruler dikurangin bebannya ringannya lebih ringan daripada yang standarnya kalau buat yang jalan datar blurr pakai standar karena kalau buat tanjakan blurr itu harus pakai yang ringan biar kuat tenaganya nya makikunci kunci 8 biar mempermudah nanti kalau nyel, apa setting LED biar mudah ini dipasin ada tandanya pasin di sini ini ada ada tanda sentilan nanti ini yang pas tulisan ini pas tanda ini pasin di sini diputar putar Biar pas, biar nanti kalau nyetel klepnya, biar tidak ada kesulitan. Ini tanda, ini pas, ini nanti masangnya lagi. kamu banget Jangan yang rada kecil, lah. Kan? Yang bisa nahan, cuma buat nahan ini. Jangan lupa ini pasin lagi punya posisinya Biar nanti gampang Tuh Masih ini isi Posisi ini Yang putihnya ini Ini biasanya kan udah ditandain di Pas sekernya naik Pol mentok ini pas posisi ini dia nanti enggak kesilitan kalau pas nyeting led ini copot tuh Ganti fanbel gampang ini tinggal nyopot gini, Oke. nyopot ini. Ganti pill, tinggal nyopot. Ini gini, kalau nyopot belakangnya. Ini ganti roller, copot, copot, sama aman dalamnya ditarik ini jangan sampai lepas. Ini jangan sampai lepas. Nah ini biasanya ruler Ini jangan sampai hilang plastiknya Ini harus Harus Harus ada plastiknya ini Kalau nggak ada plastiknya nggak benar Ini biasanya gampang lepas Kembaliin lagi Plastiknya Nah posisi rulernya ini harus Kalau pengen buat tanjakan bagus Beratnya biasanya dikurangin sekitar 2 gram lah biasanya. ini standar vario 12 gram kurangin aja 3 gram jadi 9 gram tapi posisinya masanya di selang-selang di ini yang 12 gram ini 12 gram ini yang 9 gram buat narai buat tanjakan ini buat datar yang berat yang ringan ini buat tanjakan Terus 12 gram ini buat Datar Terus yang ringan itu 9 gram ini buat Tanjakan Buat Datar Buat tanjakan jadi diselang-selang Kalau nggak diselang-selang nanti oleng ini Ini miring nggak bener Ini plastiknya jangan sampai Hilang nih pasang lagi kalau udah plastiknya ada tiga posisinya sini kalau udah pasang lagi pasang lagi pasangnya gini yang kayak mangkoknya di dalam kita pasang kalau udah kembali lagi kembali lagi ini ke sini pantunnya kembali lagi masukin tinggal masukin begini. masukin masukin ini bosnya jangan sampai lupa ini bosnya masukin masukin ke dalam kita ini posisinya ini ini pasien di sini masukin. masukin dulu ini ada ada apa bosnya ini jadi nanti itunya ini di sini fanbelnya di sini ini masukin dulu pantainya dimasukin sini nah sini baru ininya masukin tadi posisinya ini ada tanda putihnya pas sentilan ini pas sentilan ini nah, pas ini jadi nanti settingan klepnya pas enggak, enggak kesulitan nah ini tandanya ini Tandanya pasien Masih masih penggeni lagi, saya biar gampang, tandanya di pasien udah tanda ini kan ini pasin sini tanda putihnya pasin sentilan ini jadi posisi klep-nya posisi klepnya pas naik oh, udah kencengin lagi kan jangan ini maka boat yang rada panjang buat kanjungnya kalau udah kencengin lagi Yang kenceng, yang kenceng banget ini. Harus kenceng ini. Kalau enggak nanti lepas. Ini kenceng banget ini. Banjir. dijalannya di sini jangan salah. Kalau udah ini pasang lagi posisinya ini. Ininya, pernya di depan, masukin sini. Pernya sini. Masukin lagi. Ininya di bawah. udah ini udah bagus ini, udah. udah ini, nah seperti itu ini tinggal masang lagi, tinggal masang lagi, nah, tutupnya tinggal masang lagi. Semua masih nagih, bautnya bagus. Nah, begitu kira-kira. daripada nanti kepanjangan, durasinya kepanjangan. Nah, ini yang penting, uh, semakin kalau buat tanjakan itu, ruler itu semakin ringan. Kalau buat datar, itu semakin berat. Jadi, kalau buat datar itu standar dari pabrik itu buat datar tapi kalau pengen buat tanjakan kuat itu rulernya beratnya dikuranginnya kira-kira 3 gram maksimal 5 gram dikurangin tapi sebaiknya kalau ngurangin setengah jadi tiga ruler ada enam tiga itu ringan yang dikurangin yang tiga itu standar jadi buat datar bagus buat tanjakan bagus nah sama aja ruler itu buat gear depan gear depan semakin berat semakin besar itu buat tanjakan semakin berat kalau gear depan semakin kecil buat tanjakan semakin kuat kalau semakin ringan ruler sama aja gear depannya semakin kecil kalau semakin barat, ruler berarti ke depannya semakin besar. Nah, kira-kira segitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.